Assalamualaikum, Assalamualaikum, Uma Ma. Kita pulang Rara pulang Waalaikumsalam hmm? uh, Kalian jaga rumah dulu ya Uma buru-buru nih Mau takziah dulu hmm. Taziah? Siapa yang meninggal, Uma? Itu, tetangga kompleks sebelah dia yang meninggal oh. Uma baru aja dikabarin oh. Eh, oh. Uma tinggal dulu ya, sayang ya hmm. <laughs> Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Kanusak, hm? kenal nggak sama tetangga yang meninggal? Gak tahu. Tapi kalau lihat orangnya, mungkin ingat. Oh, kayaknya dia pernah kesini deh. Kanusak, kalau udah meninggal, dia ya bisa datang lagi nggak ya? Hm? Kata teman Rara, arwah gentayangan bisa jalan-jalan loh. Hii, hmm. Pansira Anta hmm. hmm. Anta Bikin kaget aja <San> Maaf ya Anta Rara gak sengaja Injek ekor kamu <San> <Ha>. Ini lagi Ini <San> lagi Belum pulang ya Kak huh? Kalau orang udah mati Bisa hidup lagi enggak ya huh? Kalau di film-film Mereka bangun Jadi ah, zombie Zombie Ngarang deh Selama dikubur Berarti mereka tidur dong huh? hmm, Di dalam kuburan Kayak apa ya Tuh ra, Boleh enggak kita bahas yang lain aja. Ya. Pasti sempit. Dingin, sendirian. Terus gelap. Astaga, harus. Eh. Aduh, aduh, mati lampuran. Kok gelap ya? Uh. Kamu saya uh. di mana? Kakak. Sara. Aduh. aduh, cepetan cari lilin. Oh, lilin. senter Aku sedang menulis ikutnya Uwaaaah Gitu ceritanya Uma Iya maaf ya Aku tadi udah assalamualaikum Tapi kalian nggak jawab Jadi Abdul masuk aja Maaf ya Masya Allah Jadi begitu cerita horornya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 Jangan takut lagi Justru oh. itu kesempatan untuk kalian Mengumpulkan pahala sebesar Gunung Uhud Wah, pahalanya sebesar Gunung Uhud Iya, sayang Karena mau, Umar <tik> Wah, makasih ya, Umma Habis ini, Nusa gak akan takut sama gitu-gitu lagi <tik> Wah, nah mati lagi Mati lagi Astagfirullah Kalau sekarang gak takut Gak usah hmm. enggak cuma kita aja. Oh, Ini Bani.